dan tombol subscribe guys halo halo guys selamat datang kembali bersama ketua kalian di sini, guys dimana kalau bukan di ketua slot 338 di agen terdaseh, terbarbar, tergacor, termantep jiwa apalagi kalau bukan di agen 338 anjas hari ini seperti biasa kita akan bermain di salah satu game favorit kita guys Siapa lagi kalau bukan di kakek dajal pekong ke anjas. Yo hari ini kita akan gaskan. Semoga hari ini kita berhasil mendapatkan mantap-mantap jiwa. Mari kita gaskun